My I mean I'm ini ada jadwal pasporan hari ini mau ke Yang mulai rawan lagi tapi tapi ngomong cerbon spinster Soalnya ngomong Cirebon kan anu ya, sapa aing ya, Bahasa Jawanya tuh. Nyampe. Yes. Udah nyampe Udah nyampe Sekarang kita udah nyampe Di tempatnya waw. dan Ternyata kita harus nunggu sore hari Ini ada orang Cirebon <tipasih> si foto. Ini ada orang foto Ada orang <tipasih> Cirebon siapa nih? itu Ciwaringin Oh, ya tetangga berarti. Masih tetangga. Oh, kapan oh, lagi oh, bikin konten oh, di tempat oh, ini oh, guys tuh. Ini dari mana tadi? Indramayu. Indra Mayu tangga Dewek satunya. Tibur. <laughs> Jawa Jawa Timur. <laughs> bikin tok monggo yang bikin tok kalau aku sih butut aja. <laughs> Hah? Apa di sini nggak ada? Itu ada. Ternyata kita nunggunya antar Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel, Fitri Helen. Halo guys, sekarang aku udah nyampe di tempat pasporan ya, untuk perpanjang paspor dan ini untuk pertama kalinya lima tahun sekali. Sepertinya seperti apa? Ternyata rame juga ya. Lumayan, aku gak bawa tongsis. agak ribet sih, tapi gak bakal. Selamat, gak mau pakai? Oh, gak usah. Thank you, rame. Ternyata sampai bingung karena pertama kali sebenarnya dari agen sendiri mau berangkat sendiri atau uh, dari pihak agen yang mau nganterin gitu kan. Oh, udah kita cari beres aja <laughs> sama sampai ta tanya sampai tanya-tanya ya, okay. boleh pakai kerudung nggak pakai bajunya seperti apa namanya juga pertama kali kan pasti prosesnya itu berbeda dengan yang di Indonesia Indonesia tuh nggak boleh pakai apa sih putih apa ya tuh <laughs> eh malah di Indonesia pakai putih ya iya harusnya nggak boleh <laughs> Halo, hilang gitu. sudah dipulangin Ini, ini tak, itu, teman itu, yang itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, bawa itu, itu, bawa itu, itu, itu, itu, baju itu, baju. aku itu, bawa dua tadi Tadi aku juga, itu, juga dua nih, aku juga itu, tuh kuning Makanya takutnya, takutnya apa boleh Takutnya itu, boleh pakai kerudung, <laughs> itu, Jadi aku siap-siap baju, aku kasihkan dia <laughs> tadi dipakai Oh, Dalamnya beda lagi ke meja Gini ah, aja gak apa-apa Gak apa-apa banyak Fotonya itu loh masih Boleh ya Rame ya Banyak yang nunggu Kita dijemputnya tuh jam 9 pagi Tapi ternyata jadwalnya kurang lebih sore hari jadi Ya nikmatin aja sambil edit video Dan ya, nenek tuh wanti-wanti banget loh ya, wanti, wanti banget karena sekarang katanya lagi lagi, gitu, lagi. Ya, yang... <laughs> ya. itu parah. Parah lagi. itu ya itu? sekarang masih sakit, sakit. Ketemu, kan? ketemu orang orang baja, aja boleh. Iya. <laughs> <laughs> orang baru lagi. sering secara remaster seperti apa gitu kan karena pertama kalinya takutnya kan ada salah informasi atau seperti apa ternyata boleh pakai hujung juga, ada yang pakai jamu, ada yang banyak sih bervariasi dan mereka semaju lagi minggu ya guys lagi minggu ada dulu yang disini nih yang satu mobil sama aku semuanya satu agent kita berempat dan di belakang juga di sana ramai cukup ramai. Tapi jadwalnya itu sore hari. <laughs> jadwalnya itu sore hari. Kalau <tik> <tik> siapa pemenang menang giveaway mukena ya karena selama di bulan romadon ini saya sedang bagi-bagi giveaway yaitu satu buah mukena setiap minggunya dan juga ada hadiah saldo ah. eh, ya, kayaknya aku menginjak sesuatu gak? sorry banget eh, apa sih yang masukin dia cek dengan modelnya dia cek waduh <laughs> oh, ah maaf sensor sensor nah, <laughs> disini kamu banget <laughs> Dan untuk kalian yang masih setia, masih aktif setiap ada live streaming, streaming Insya Allah bakalan masih duduk ya, bakalan ada kesempatan nih yang kedua siapa yang bakal dapat? Iya, bakal ada aja kita. Pas <laughs> <hati> di sini ada yang orang jualan, lagi, kita cek dulu. jualan apa aja sih? Komplit. <hati> 這是我另外一個司機兩個 那又是什麼?